Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Sawit umur 3 tahun 1985,44 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2153,80 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2357,36 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2414,50 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2508,87 rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2578,61 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2640,25 rupiah per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun 2702,95 per kilo. Sawit umur 21 tahun 2586,298 rupiah per kilo dan sawit umur 22 tahun 2573,08 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2562,07 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 2452,01 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2391,47 rupiah per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah? CPO, ditetapkan rp rupiah per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp5.768,41 per kilo, dengan indeks K92,64 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 15 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.